halo what's up guys welcome back to catatan kaki ini masih bersama saya Fanny Hafdan good ya. Yeah. ini adalah episode ke-10 uh, dari episode 1 sampai 9 mungkin uh, opening kita uh, lebih semangat ya gimana gimana, Dan gimana mungkin teman-teman juga uh, bertanya kenapa kita lemes kayak gini enggak saya nggak lemes ini belum siap saya ini belum pembuka, udah pembukaan udah tapi ngomong-ngomong kita juga mau ngucapin eh uh, ya yang dalam-dalamnya untuk uh, kepergian teman saya pak musisi legend kita iya itu teman saya dan semoga keluarganya diberi ketabahan atas kepergiannya musisi legend itu ya ya am um, <tik> <tik> ngapain gua kayak gini yang cuy dan mungkin di podcast ke-10 ini kita nggak membahas masalah apapun weh ya kita akan gini-gini di di episode ke-10 ini gimana, kayak gimana? kita mau mau ngomongin secara halus sih kita kita di sini tuh pengen secara pengen uh, kelihatan real aja gitu. ya, kita nggak pengen jadi orang juga. yang fake gitu A -a. Pak. jadi gini apa yang kalian lihat di depan kamera sama kehidupan nyata ya ya gini kita kalau sering ngomong kasar ya ya ya emang gitu waktu gitu kita -gitu, nyata juga kasar-kasar banget Kadang gitu. <laughs> kadangnya lebih kasar lagi sih ya, Pak. A -a. mungkin di sini kita akan share aja apa yang kita alami ya tapi sekarang. ini harus sedih Anda belum cerita dan nangis dan goblok <laughs> saya, <laughs> saya pilek Pak kita harus dengan ceria dulu dong ceria dulu ceria kita kita harus menyapa teman temen kita yang dari jauh oh iya yeah. apa Duh. nih Pak dan bagi uh, jadi kemarin tuh banyak subscriber baru pak ya selamat oh, masa, datang pak. subscriber baru banyak banget apa banyak ya mungkin aja uh, ya. kalian itu ya kayak apa ya kita aneh ya kita garing ya emang kayak gitu Iya maksudnya dari lahir tuh kita emang udah garing iya yeah. <laughs> Gak sih Pak maksudnya gimana ya karena aura di depan kamera dengan aura asli itu lain-lain kok bisa Pak karena mentransfer aura lewat digital itu sulit Pak sulit ya uh -huh. soalnya kita enggak berpapasan secara langsung ya uh, dan kenapa anda sibuk banget dari tadi Pak enggak saya merasa nggak nyaman aja gitu Pak kok Topi anda udah keren Oh iya. <laughs> ini tau nggak topi pemberian dari teman saya oh, dari iya. Pakistan. Pakistan ya? Ya aku sekolah kayak gitu. Pasti kenal sama Aladin kayaknya. Nah, Aladin itu di Jawa Tengah pak. Oh bener ya. Siapa terusan pak? <laughs> Aladin. Orang <laughs> tegal ternyata lagi. <laughs> ya. Apa pak? Jadi hari ini tuh hari ter, ter anjing menurutmu? Iya 2020 ini. ini. Ya, hari pak. ini pak. Hari, hari ini. Menuju, Iya, mungkin mewakili dari hari-hari kemarin bener-bener ini adalah titik tertinggi dari kemuakan kita mungkin ini juga masalah pribadi beratimu mungkin ya mereka-mereka juga merasakan hal-hal seperti ini iya Pak. mungkin karena oh, Pak. udah ada virus ya gitu. wabah ini tuh mengakibatkan kerusakan ekonomi hati permasalahan rumah tangga juga bahan-banyak semua makanya saya tuh jadi nggak bersemangat gimana ya tapi kita harus wajib itu ini udah kewajiban kita kalau anda udah masuk ke dunia YouTube ya bener-bener gitu makanya ih terbaik sulit sekarang pak ya daripada maksudnya daripada kita nggak membuat mending kita membuat dan kita mengesar apa sih yang kita rasakan gitu ya, kan gitu. jadinya kan jadi kayak, mungkin aku ingin mewalai cerita ini dulu ya pak ya ya um, jadi jam ya, Ya, seperti biasa aku bangun tuh jam 11. Oh, ini ini cerita udah mulai masuk cerita. Yeah. Aa, gimana gimana? Jadi hari ini aku bangun jam 11 seperti biasa. Seperti biasa, aku juga buka komputer, nonton YouTube. Nonton apa yang terjadi di YouTube dan dan ya udah aku ngelihat berita-berita kematian Glenn Bradley. Oke. Okay. Uh, jadi itu juga ya em um, suasana kali ya. Heeh. Uh -uh. Kalau boleh aku share dikit ya tentang tentang ceritaku ya. Ceritaku sebelum ini kejadian semua mungkin jadi kenapa aku bisa di Bali? Aku berangkat dari visi yang prinsip itu tuh enggak enggak searah sama orang tuaku, Pak. Oke, okay. enggak semua, enggak semua hubungan orang tua sama anaknya itu harmonis. Iya. Yeah. Tapi yang diceritaku, yang di posisiku nih enggak terlalu keos, Pak. Huh? emang emang beda prinsip aja sih emang titiknya awalnya ya permasalahan timbul dari hari ulang tahun kemarin ya seperti biasa lah kalau kalau orang tua sama anaknya memberi selamat memberi doa seperti biasa huh? dan sampai tadi pagi emang aku pengen share gitu kayak, keadaanku hari. hari ini tuh kayak apa gitu ya, ya soalnya ke bawa ke bawa suasana Glen Bradley itu oke oke oke aku pengen share gini gini gini gini um, disitulah kayak kesentuh banget gitu loh uh -huh. kayak fisiku yang dulu pengen buktiin kalau aku tuh bisa gitu kamu aku bisa, bisa ya, aku hidup aku, sendiri mandiri gitu lebih dari itu aku bisa kok mengangkat derajat orang tua dengan jalanku sendiri yang udah aku pilih gitu uh -huh. dan sampai sekarang selama tiga tahun ya tiga tahun uh -huh. dan jadi kayaknya belum ada hasilnya. Ya, ya jadi belum ada pembuktian. Memang sebelum ada hasil itu harus ada contoh lah. Emang cita Emang cita-cita Bapak apa, Pak? Cita-cita saya sih ya. Kalau dari prinsip hidup, Pak ya. Mm -hmm. Menjadi orang kaya. Oh, menjadi orang kaya ya. ya. seluruh manusia pun gitu, Pak. Iya. Itu emang enggak enggak bisa ditolak kan? Heeh. Uh -uh. malah sedih, Pak. Saya <laughs> ini orangnya nggak bisa sedih, Pak. Tapi kita kan harus dituntut sedih. <laughs> itu di depan sedih sedih sedih, dan balik kayak cerita tadi. Iya sedih, kita harus sedih. Soalnya dari awal aku tuh menolak ajakan ibu pun ke luar negeri Aa. untuk bangun bisnis sama, sama di sana, menerusin yeah. bisnis orang tua yang di sana. Aa. Dan <laughs> biar penonton nggak sedih lagi, tuh gimana ya saya ngomong? Dan, <laughs> disitulah kayak di titik. Ah iya, iya, iya kembali. Kita kembali sedih, kembali sedih. Mati Di. kayaknya enggak. Kembali sedih. Di titik. Di titik aku. apa stole juga ada gitu A -a -a. loh ya enggak sih. Tapi kayaknya ini emang kita tuh nggak bisa sedih, Pak. Kita nih udah iya. Pure, ya, gitu. Udah terbawa gitu. Gimana ya? Ya terus terus gimana, Pak? Ya titik itulah aku pengen kayak anjing. Ya kenapa dari gak dari dulu aja aku dengerin kata orang iya gitu loh. Ya dan apakah aku masih bisa nggak dilanjut di? Gitu? Uh -uh. Justru mikir-mikir ya, Iya mungkin itu menjadi menjadi ya, tah pembelajaran kita ya, ya, koreksi diri tersendiri. Mungkin usaha aku belum belum membuahkan hasil dan belum uh, mungkin usaha aku masih biasa-biasa aja. Iya uh, pernah dengar gini nggak? Kita tuh diterpa seribu masalah dulu pak. Iya. Yeah. Okay. nanti suatu saat kita dapat masalah banyak, yes. pokoknya sulit gitu kayaknya hidup ini sulit gitu pak. Bener, pernah pernah nggak ngerasa gitu kan? tapi ujung-ujungnya kita kan jadi jadi bertambah usia grow up gitu kan, bertambah dewasa. kayaknya kalau semakin banyak kita mendapat masalah dalam artian masalah yang nggak kita buat-buat uh. gitu kan maksudnya maksudnya anjir ini kok hanya terjadi di kita Iya yeah, mungkin semua orang juga yeah, ada semua titik yang... ada titik di saat di saat seperti itulah. Iya yeah, tahu saya. Semua Kayak pasti... menganggap dunia itu nggak adil gitu. Iya yeah. dan tapi suatu saat tunggu aja gitu. Roda itu kan berputar. Iya yeah, roda. Iya yeah, semua juga pasti sepakat lah kalau pari apa namanya pariwisata kata-kata. Iya -kata. <laughs> kata -kata. yeah, serius. Roda serius. itu berputar. Iya yeah, iya yeah, yeah. benar. Dan di saat kita berada di bawah, oh, uh. bang. Tapi kau sepakat gak sih kalau aku ngomong 2020 ini adalah karma orang-orang yang ada di 2019? Eh uh, kayaknya pak ya. Iya. I, karma seluruh ya. manusia gitu pak. Iya pak ya. Yang, bener, bener bener Yang dibalas melalui semesta gitu. Iya semesta. Uh. Jujur ya bagi personal. Oh, jangan nih, ketawa pak. Aku pengen personal sharing nih. Pak. Iya personal. Gimana gimana? Di awal 2020 itu anjing aku udah di hadapan udah hadapan, udah dihadapin dengan masalah. Aku baru putus tuh tahun baru ah. pembukaan 2020 menyambutku dengan sakit hati anjing. Wih, sebenarnya Anda itu harus bisa grow apa? Hey welcome 2020. 20. What the fuck denger kayak gitu anjing? Iya, kontrol dong sedih, sedih. Itu Anda nggak sedih? Pak. Itu Enggak. bersemangat Anda. Emosi oh, Emos, emosi Anda. Itu. Ini kan tema sedih. Pak. kita kita ngomong 2020 tadi sih iya ya, kenapa isi Sunae eh? gempa bumi <laughs> kan janjur ya, anda kan personal anda pak. kayak kayak welcome drinknya 2020 gitu ya, lanjut ya, ya gitu ah, lanjut, kan. ya. terus terus terus terus setelah putus itu ya ada tsunami <laughs> kan anda ya memancing oh, ayo, ayo sorry sorry kita sedih. sedih sedih sedih pak sedih ayo terus, terus uh, gitu. awal terus, tahun kalau kena tahun sedih nah. itu... Um, terus apalagi ya? Setelah oh. itu ada virus corona Itu, itu oh, belum baru belum, ya? Maru. Februari Kenapa? Apa karena 2020 Februari. ini tahun kabisat? Emang gitu ya? Karena pernah saya baca kok Tahun kabisat tuh sangat Sangat-sangat enggak -sangat Apa namanya? nggak cocok uh -uh, Maksudnya para bahaya, wabah penyakit Pokoknya jelek di tahun kabisat okay, Apa itu. karena itu? Atau tapi aku tadi malam tuh nge-tweet, Pak. Gimana? Dia nge tweetin nih Ya udah, ya udah, kita enggak usah nyalain 2020 lah Ini saatnya semester bekerja untuk. Anda dapat kata-kata dari mana, Pak? Dari iya gara-gara temen-temen di curhat itu. Iya, di oh. Twitter. Kenapa 2020 kayak gini-gini? Emang iya. Kita enggak bisa menolak argumen itu. Emang iya. Iya, benar. Banyak sekali kejadian yang semua orang tuh benci dan terjadi di dua 2020, pak. Ya tapi setelah, setelah ini kan baru baru awal 2020, maksudnya udah ab, baru April baru di baru bulan keempat. Iya. Uh, baru empat bulan ini aja, pak ya kan. Udah banyak corona nih, terutama segala aktivitas terbendung segala cita-cita kita di 2019. Iya. Pokoknya semuanya diundur entah sampai kapan. Ya dari kan? kita ya. Dan di ini nih rawan-rawan masalah gitu loh, Pak. Gimana ya? PHK juga kan. Iya dan corona juga mengakibatkan beberapa iya. orang juga meninggal. Benar, meninggal. Pokoknya pokoknya nggak baik gitu. Dan yang meninggal tuh bukan orang-orang biasa, Pak. Kayak dokter gitu ya. perawat medis, libarannya Corona itu kayak kayak mendukung permasalahan kita gitu loh. Iya. Iya nggak? Contoh. Makan beli apa gitu kan? Uh. Beli alat-alat apa itu didukung oleh corona, Pak. Semuanya pada naik kan? Iya itu deh. Tapi stoknya pada ada gitu. Iya benar benar ini dah pokoknya sulit saya menjelaskan gimana ini dunia gitu terus kan? gini terus kalau kayak gini tuh kita mau nyalain siapa kan? Itu kalau nyalain pemerintah ya sulit kan? ya, ya emang yang salah pemerintahan Pak pemerintah. ini semesta yang bekerja ya. bener kan ya bener ini? dan akhir-akhir uh, ini ya juga ya banyak orang-orang yang mempunyai apa ya mempunyai pengaruh besar di dunia juga meninggal dunia, dunia. Meninggal dunia. Uh -uh. kemarin ada Kobe Bryant uh, ini kalau anda nggak lihat di belakang kita ini banyak poster yang meninggal-meninggal Oh um. <laughs> <laughs> aku kenapa bingung, anda iya Pak bingung-bingung men ya segitunya sih semesta benci kita gitu nggak benci kayaknya gini ini adalah karma Pak karena kita gimana dulu gobar gambir gimana cintai alam iya, tapi enggak ada yang mencintai alamnya gimana caranya pak oh, iya. kayaknya ini dah uh, karma kita dulu dan terbukti ketika virus corona ini lapisan ozon kan menipis kayak gitu Hah? balik dong oh, menebal balik dong <laughs> dan pokoknya sulit Pak Yana saya buat video pun sulit nih kita Pak mau bahas apa tapi fokus kita harus sedih Pak ya <tapi> jangan ketawa Pak walaupun yeah, dan ini podcast sedih Oke okay, apalagi ya Catatan um, air mata jadinya pak. <tapi> ya itu sih maksudnya di 2020 ke di bulan keempat aku dia melewati fase-fase yang emang anjing gitu. Uh -uh. mulai dari percintaan Oke okay. iya. yang kedua apa mulai ke finansial finansial habis itu ke hubungan keluarga hubungan keluarga nah itu oh. baru empat bulan iya anda udah mendapatkan tiga permasalahan iya. dan kenapa maksudnya harus semua masalahnya tuh di 2020 puluh gitu hmm. kenapa masalah asmara tuh enggak di 2019 aja gitu sih ya iya, ya kayak mas finansial 2019 bisa Semakin kita dilanda kayak gini, semakin yeah. kita dibunuh pelan-pelan kayak gini ya. Uh -uh. Ya bahasa halusnya kayak gini lah, gitu yeah. lah ya. Aku makin berkesimpulan kayak, seni kejujuran tuh penting disini. Kenapa? Kenapa anda? Gini-gini, kenapa, kenapa kita membuat kayak gini tanpa kita memberi konteks pembahasan yang kayak biasanya, uh -huh. bertema Ini... gitu. Tapi aku mikir ya, yeah. perspektif musisi, dia punya keresahan dan dibentuk lagu untuk di ke banyak orang ya yeah. dan itu keresannya itu adalah uh, apa ya sisi privasinya uh -uh. ah yeah. ya sama contohnya kayak sutradara Gimana? sutradara punya sesuatu yang pengen di lewat filmnya dia punya punya keresan dan keresan itu dibungkus dengan film yang bagus biar orang yang melihat itu bisa mendapat bisa mencerna apa yang pengen disampaikan sama sutradara itu. Oke okay, oke. Okay. Dan oh, kalau dia kita, menuangkannya ke dalam film, kita gitu. mengimagine, imajinerkan kita iya. sendiri. Kita yang nggak bisa kenapa buat kita, film. Kenapa kita bisa ngomong seprivasi itu? Itu mungkin privasi gua. Iya iya. Tapi iyi. kenapa aku bisa curhat tuh, ke YouTube? Karena YouTube itu kan platform pak. Iya itu aku pengen pengen sengaja oh. jujuran yang pengen aku share uh, oh ya karena ya karena aku nggak buat film ini nah. kan kita kan podcaster oh jadi kita ingin menuangkan seluruh unek-unek kita di tahun nah. 2020 di sini okay. <laughs> kan gitu ceritanya pak iya ya ngerti ngerti saya ngerti ya, kan maksudku ini kita kan jujur jangan ada basa-basi siapa anda itu mengkomparison antara pembuat film dengan kita yang ada di sini oke okay itu maksudnya benar. Kan? Uh -huh. Terus ya udah jadilah podcast ini. Oke okay. dan apa pikiran anda anda berani menayangkannya di podcast ini pak? Ya yeah, itu yang pengen aku share pak. Uh -huh. Mungkin okay. mereka juga bisa mendengar pengalamanku dan uh, belajar dari pengalamanku juga. Yang ngerti saya pak itu kan unik okay. unik anda. Sekarang terus antisipasinya di tahun berikutnya gimana? Bukan dong ini kan belum kelar gitu loh kita masih ada di lingkaran Oh anda menantang sebuah gitu masalah loh. ya kita masih di lingkaran api nih. berarti anda menantang sebuah masalah dong ya ya gitu loh ini belum kelar berarti ada yang lain Agak. ya kita harus berdoa gitu nahusinya eh, ya, dan... kita harus berdoa supaya nggak ya biarpun itu masalah ada lagi ya kita harus santai lihat pelajaran-pelajaran sebelumnya gitu dapat masalah sebelumnya siapa tahu yang kedepannya lebih besar lagi dapat masalah kan? Oke. Okay. Kita bisa belajar dari masa lalu gitu. Tapi, Dan terus kalau kalau masih di di tahun ini berarti bukan masa lalu dong. Kita masih hidup di masa ini, ma masih hidup di masa-masa masalah ini gitu loh. Yang ngerti kemarin. Kan belum bisa disebut Kemarin masa itu lalu. disebut apa? Uh, hari lalu. <laughs> Kenapa bener, Anda ketawa, Pak? Benar juga Anda ya. Kenapa Anda ketawa, Pak? lah serah saya dong <laughs> ya yang ngerti ngerti Pak terus terus gimana terus dan terus. dan apa yang harus kita sampaikan supaya penonton eh, kita mengerti soalnya setiap orang pasti punya standar kekuatan untuk menghadapi suatu masalah benar yang ngerti tingkat sangat. depresi orang ketika diserang sama masalah juga berbeda -beda. iya ber sangat berbeda Oh, okay. Ada juga yang keserang ke masalah percintaan gitu, mau bunuh diri juga ada, Pak. Ada, teman saya tuh ada. Iya, ada, sih ada. Pengen bunuh diri dulu dan ya itu minum, ya. minum Baygon. Enggak semua orang kan punya standar yang sama. Iya, <tuk> ngerti. Ya, iya kan. Mm -mm. Ada yang punya masalah kerjaan juga. Iya. <tuk> Itulah maksudku. Itulah, ngerti saya. Maksudnya... Ngerti? Gak? gini ya teman-teman kenapa ya bener sih kita tadi 2020 ini anjing Bre. bahkan lebih heboh dari anjing gitu iya. kenapa harus di tahun 2020 ini semua rencana yang sudah kita kemas dengan rapi nah. itu udah kita persiapkan dengan matang, itu hmm. sirna seolah-olah hancur welcome Dua kosong, dua kosong, apa itu, Pak? Karena kalau mitos-mitos gini ya, teman-teman, yeah. kalau di Bali ya, Pak. Ya, uh, semua angka-angka sama tuh jelek. Oh, malah jelek ya, dua kosong, dua kosong, tiga kosong, tiga kosong, apalagi enam, enam, enam. Itu kan jelek, Pak. Ya, itu setan, Pak. oh syaiton tuh, Seton Maksudnya tuh gini, eh, uh, <tuk> apapun yang Anda buat di dua ribu dua Kayaknya itu udah nggak bekerja. Nggak gini loh, semesta tuh nggak nggak mendukung sana Kita gimana ya saya bilang? Termasuk podcast ini. <laughs> Kayak 2020 tuh balas dendam di tahun ini gitu dua 2000 berapa? Kayak 2020 tuh balas, balas tahun pembalasan dendam dari semesta. Gitu. Iya ya kayaknya sih. Yang sudah muak selama masehi. Iya, ya, ya, yang ngerti ke pertama tuh kan Januari diawali dengan dengan tahun baru <laughs> kayak gini. Uh, di Australia itu ada yang ingatkan semua Kebaka ini kebakaran, kebakaran banyak kuala mati. koala pak? Koala kan di Australia hewan. kok koala apa pak? Kanguru dong. Iya kanguru. <laughs> ya kuala kan ada dikit pak. Mas ada sih. Iya, oh, iya, iya ada, ada, ada, Dan setelah itu ada tornado kayaknya kan di ini lah studio Bali <laughs> itu kan wahana ternada oh, iya. jancok <laughs> maksudnya setelah itu apa ya di Indonesia ya gempa bumi eh Dumpa, apa ya gempa bumi itu di Uruguay kalau so. kalau nggak salah mana ya... <laughs> Anda melecehkan Uruguay nanti penonton <laughs> kita dari Uruguay pak iya. Tuh. apalagi ya pokoknya 2020 nih anjir gitu siapa ya, pokoknya banyak tapi nggak inget saya saking stucknya di bawah <laughs> kayak 2020 tuh anjing ngentot anjing ngelahirin anjing bener iya kan? bener kan anjing dajjal gitu <laughs> pokoknya jelek banget mungkin ini tahun ini ya kemunculan dajjal kali ya iya pokoknya resah kayak kita pengen cerita tapi males nih pak karena ini privasi banget iya ya, terserah Cuma, sih semua orang tapi, ini kasus ya, ini saya, saya cerita sedikit aja. gitu iya. Saya tuh muak dengan info-info, info, info, Kak. info Enggur, yang di instagram Jelas Kak. sih, Kak, maksudnya apa? M M maksudnya ya sebel gitu, sebel gitu. Udah ada platform yang resmi, kan? Udah jelas-jelas contoh. Mm -hmm. Dia tuh main forward, forward. Ya okay. forward. Itu enggak anjing sumber dari Facebook. Maksudnya 2020 nih, saya. Kesel banget dengan info gitu, Pak. Mungkin konteksnya gini kali ya. Maksudnya contoh, contoh ya. Oke, okay. kayak uh, info uh, COVID-19 gitu. Kenapa info ya? Memang kan udah ada platform resmi dari pemerintah. Uh -uh. Kita kan bisa beracuan pada itu biar gak ada simpang siur. Ya, ini seluruh pandemi global loh. Seluruh dunia ini terjadi, baru di sini ada corona, gak lah Daerah lain tuh menghujat daerah sini. Jangan ke negara kayak gitu, mau contohnya kan? Jangan ke Bali ada Corona, terus masyarakat Bali marah gitu pak. Bali aman. Ya mungkin mereka juga nggak paham maksudnya apa. Iya itu gitu aja, pasti paham kok. Kalau orang pintar paham ini pak. Maksudnya seluruh dunia gini gitu, santai aja. Kalian itu jangan sok pintar gitu loh, ngerti nggak? ini masalah saya ya kayaknya Pak <laughs> anda itu mungkin, lah, Pak. mungkin dijelaskan ada ada ada pihak ya enggak males saya males, males. pokoknya Corona 2020 saya ingin menyelamatkan kalian semua gitu contohnya kan iya maksudnya Joker juga pengen menyelamatkan ininya kaumnya iya terus tapi Caranya apakah benar? Caranya dia membayar Batman gitu <laughs> buat jadi timnya Joker. Oh ini anjing lupa saya saking sedihnya saya pak. saking Mungkin kalau mereka yang nggak tahu yang apa yang dimaksud sama Agus, kalian semua keren. Itu aja sih pak. Cukup. Doa saya kalian semua semoga selamat. Maksudnya jangan keluar rumah ya jangan gitu. Pokoknya santai berdoa sekatkan diri dengan Tuhan Cukup dengerin aja sih ya yeah, jangan okay. terpancing info-info yang nggak jelas <laughs> itu semua jangkuk <laughs> dan dan kenapa pak dan kayak gini ya tuh kayak uh, terus kayak ini Pak Oh uh, apa dari masalah-masalah kita ya yeah. Aku pengen kayak, kita tuh masih syukur gitu loh, punya banyak temen yang mau mendengarkan kita uh -uh. Pernah gak sih titik-titik kayak gitu? Dan Aku juga udah terima kasih sama temen-temen yang Udah membuatku Apa ya, bisa bangkit gitu uh -uh. Dan Terima kasih temen-temen yang selalu ada ketika aku butuh Iya yeah yang bisa menjadi pendengar soalnya gini pak banyak orang-orang ya ya bisa ngomong Dia ya, banyak orang bisa ngomong terus tapi gak semua bisa tuh mendengarkan mungkin dia gak punya telinga pak seni mendengarkan tuh sulit pak Ya, karena ngerti maksud? ngerti padahal Tuhan tuh udah menciptakan dua telinga dan satu mulut otomatis kita itu harus lebih banyak mendengar sebenarnya pak iya pak tapi kenapa sekarang kebanyakan nggak ada yang bisa. mau mendengar e -e. gitu? Sulit. Makanya apa ya? Orang-orang beruntung adalah orang-orang yang di sekelilingnya adalah pendengar yang baik. Benar. Makanya anda jika tidak bisa mendengar, anda pasti nggak akan kaya. Tayar akan beruntung. Ini nggak boleh ketawa terbahak-bahak ya. Nggak boleh. Karena ini temanya sedih. Pengen kentut saya Pak nggak boleh. Pengin ketawa, kentut pun harus slow motion biar kelihatan sedih ketawa. ketawa pun harus slow motion biar kelihatan sedih nah. Apaan anjing? Ceritan <laughs> anjing gila. Iya, perut saya sakit, Pak. Mungkin karena 2020, Pak. Saya nah, kentut tuh setiap tahun 2020, Pak. Ah <laughs> uh... Terima kasih yang udah nonton sampai menit ini. Iya. Uh, mungkin an, mungkin di... banyak kota apa gimana? Mungkin tetangganya pak. Tetangga sebelah. Tetangganya yang uh. kebetulan punya wifi. <laughs> <laughs> ya enggak jangan menjudge orang itu langsung miskin pak. Ini dakar karena miskin siapa pak? <laughs> lah semua. Kan atas. anda, anda yang ngomong miskin anda kok semangat gini ini kan sedih Yang Anda ngomong miskin. <laughs> Saya sebagai orang yang miskin tertinggung, Wak. <laughs> Enggak, maksudnya kan itu merujuk ke kemiskinan. Kenapa tetangga berarti meretas doang? Kan siapa tahu tetangganya juga keluarganya. Ya, kalau kita nggak punya WiFi kita disebut kaum kaum anti WiFi. Miskin enggak? Anda bilang miskin tadi Yang miskin, Anda bisik-bisik di belakang. kamera regus nanti bilang miskinnya kalau nggak punya WiFi gitu anjing. Entar, Anda hanya orang miskin yang ngomong dia miskin. Nanti Anda miskin dari mananya? Saya miskin dari pikiran mental orang miskin tuh kelihatan, Pak. Ya, saya rela, saya klarifikasi. Ya, padahal saya udah klarifikasi loh, Pak. Apa? cara alat bagi anda yang nggak punya wifi anda itu bukan miskin apa kurang mampu <laughs> berada di garis kurang mampu beli wifi kan bener kan salah apa lagi saya pak salah pokoknya. anda tuh pokoknya 2020 semua salah 2020 kenapa salah mungkin karena saya bilang kau nggak mampu hmm. kenapa anda mencet saya ya pokoknya anda tuh kalau an di dianalogikan anda sama kesalahan itu kayak Fadli John sama SBY kata-kata benar anda jangan me memberikan ke Fadli John gitu pak Kenapa? Fadli John tuh orang baik baik di kalangan orang-orang di di video YouTube kita itu udah ada segmen komedi uh. berarti konteksnya komedi dong Ya, kalau ya. orang pinter mencernanya seperti kayak masih menganggap ini serius berarti nggak layak mereka dibilang pinter pak iya ngerti saya terus berjalan menganggap penonton kita goblok ya soalnya smart people udah diakui sama youtuber itu oh berarti kita harus bilang penonton kita stupid people <laughs> Stupid smart. Nah, nah. stupid smart, stupid <laughs> smart. Ngerti ya anda stupid smart. Iya, Pak. Emang karena 2020 ini enggak ada yang benar, nggak ada yang salah, anjing. Emang tingkat depresi orang tuh berbeda-beda. Kenapa Anda saya depresi, Pak? <laughs> <laughs> depresi anjing. <laughs> kan, ya itu dah, eh. orang Oh, eh langsung. 2020 enggak ada yang benar enggak ada yang salah. <laughs> Oke anjir se -se segininya 2020 tuh sampai kayak pengen bulan depan itu hari hari ini Pak. Tahun baru gitu loh. Bisa gak sih tahun iya. depan tuh langsung 2021 gitu? Ya nggak bisa. Kita harus menjalani, Pak. Inilah semesta yang berjalan ada yang bilang tadi. Iya. Kan pasti punya titik jenuh gitu loh kok. Masalah menurut <laughs> jangankan titik jenuh Pak titik klitoris pun punya Pak <laughs> ada <Padahal laughs> ini, itu sedih, ini sedih. sedih kenapa masih mas? karena kita tuh dari kecil udah dididik ketawa ketawa cabul cabul ya kalau sedih ya bisa kita tapi kita ya sedih. harus ke klitoris dulu Pak kita sedih harus tuh. ke kontrol dulu <laughs> Tapi buat yang nonton, ya konteks kita sulit peng dicerna. Pengen share, sulit dicerna tapi kan? Oke. Iya ya. pengen kita pengen share kayak keabsurdan kita. pasti yang kita apa yang kita alami di 2020. Ah uh -uh. di bulan keempat aja kita punya masalahnya kayak gini banyaknya. Padahal sekarang April mau ya? Hmm. Kemarin sih udah kan April. <laughs> ya kan April mob tuh kan April ini ya kan bulan April Pak oke okay. ini 2020 saya nggak bisa sedih Ia... gimana saya marah gitu ya bisa besar juga nyanyi April kok gimana lagunya pak ya gitulah ra Kartini juga lahir di bulan April bener-bener gak sih Bener. masuk gini loh coy kayak er Aditya Dika juga tak aku aku Uh -uh, kenapa pak? Ajing. Aku juga percaya gitu, <laughs> ya di luar sana tuh masih banyak kok yang menderita loh daripada kita. Iya. Yeah. Karena aku kemarin lihat artikel tuh ada yang ada peng Pengemes. driver ojek online. Oke. Okay. Bunuh diri gara-gara dia kena masalah uh, kredit sepeda motor. Sampai bunuh diri. Iya, yeah. yaitu kayak itu tadi sih kayak orang punya standar sendiri-sendiri untuk mengatasi masalah uh -uh. apakah dia kuat atau enggak tapi bagiku tuh udah mungkin permasalahannya udah complicated di, di satu sisi dia punya masalah yang lain gitu uh -uh. mungkin punya masalah sama keluarganya dengan anaknya mungkin sampai dia bisa yeah. ngumpet ngebut untuk bunuh diri kan banyak kan ya uh, tapi udah komplikated kan? bener mungkin dia tuh banyak menggade barang-barang nggak bisa bayar <laughs> <laughs> ya kan siapa tahu kan mungkin yeah. Anda juga tadi bilang mungkin kan keluarganya yeah. mungkin saja kan kalau dia gade barang berapa ber saya ngomong ini salah kalau dia gade 2020 kalau <laughs> Orang itu gede barang berarti dia bakal bisa bayar dong. Ya kan? siapa tahu kan mungkin. nggak bisa bayar kan? Mungkin. Kami <tuk> yang bisa bayar tuh dia kredit motor, Pak. Ma. iya makanya kan dia mau bunuh diri. Udah mati. Oh. <tuk> Kenapa 2020 saya salah terus ya? Saya tuh jadi pingin jadi X-men saya Pak iya. X-men Dark Punik Anda jadi Captain Marvel aja Pak kayak apa ya eh nyamuk eh, nyamuk nyamuk nyamu. nyamu. bener-bener sumpah mati gua jumpa mati. mati anjing nyamuk jadi bener-bener iya, iya. nyamu. tapi tuh ini sih apa extravaganza nyamuk bener demi Tuhan eh. nyamuk bener kalau lihat di kamera itu Raja Namrud marah kalau sedikit juga. eh nyemuk, nyamuk nyamuk bener-bener <tik> Kan saya salah terus kan. kan yang harus di harus dibunuh tuh nyamuknya pak. Eh, kenapa kenapa kelapa setelah saya tuh ikut menjadi saksi? kan iya pak. Tolol anda tolol lancing. <tik> <tik> anda yang lebih <tik> tolol. Enggak, maksudnya kan ada nyamuk di sini kalau awak. Kan eh, bisa di gini diambil dulu nyamuk. Enggak bisa, nyamu <theft> apa pintar <árik> gitu kan. kalau kalau kalau bilang ada nyamuk, eh, kalau saya bilang ada nyamuk, ya, pergi dia. Pergi pasti. Enggak mungkin, Pak. Makanya eh nyamuk. <Valentine> ya lanjut lanjut, Pak. Itu iklan Itu lah. Ya Itu yang tapi kesimpulannya ya, uh -huh. ini kayaknya udah lama juga. Dan kita juga udah plong sih. Walaupun konteksnya dibicarain Agus itu mungkin lebih privasi. Tetapi disampaikan secara abstrak. Sampai... Yang di sampingnya aja tuh gak tahu konteksnya <laughs> tuh apa, Pak. Hanya saya dan Tuhan yang tahu Pak. Infa, info, info, info. Info apa? Info, info... Gramedia, nah, kan? Info daerah. Gak bisa gitu, Pak info daerah kan ada Cuk mungkin itu mungkin kayak ini loh apa kabar berita yang sifatnya tuh media sosial Iya info daerah pokoknya Pak iya kan bukan info juga Oh ada Pak ada latas apa ya, terkini terkini info COVID-19 oh, ada ada <laughs> dan bagi kalian yang nonton sampai habis Terima ya. kasih ini udah Saran di 30 menit terima kasih gak? Terima kasih banget udah eh, ini bisa. nyamunya Pak itu udah, terima kasih yang nonton sampai habis Iya terima kasih banget bisa kasih. mendengar cerita yang enggak berfaedah cerita yang <laughs> cerita yang emang bener-bener enggak -bener perlu enggak perlu kalau anda lihat nonton ini kalau ya kita apresiasi Pak ya hmm, Dan kalau punya masalah yang besar juga ya kalian bisa komen kok di bawah cerita gitu masalah kalian tuh apa sih mungkin lebih besar dari kita ya lebih besar dari kita sebesar planet Merkurius nah oke okay. ada oh. Merkurius tuh kecil pak kalau dibandingkan dengan kita gedean itu pak gedean i gede <laughs> Merkurius anda apa nggak planet-planet enggak pak anda hafal apa SMA tapi aku bisa menghafal sifat-sifat Tuhan saya yang banyaknya 99 Apa? Apakah anda tahu sifat-sifat ketuhanan saya? Tahu? Eh uh, nggak tahu saya? Tahu ya udah berarti yang lebih pinter siapa? oh Anda. Ya. Anda tahu nggak 9 planet? <laughs> Kenapa 9? Karena. Anda... Karena ada tiga planet baru yang ditemukan NASA. Apa? Tuh kan kalian nggak tahu kan? Anda tahu? Tahu, tapi pak, saya lupa namanya. <guluh> Arti, goblok blog. Saya tahu pak. Planet gak, tapi itu enggak sih. Planet biru namanya. Planet biru. Apa anjing? Ya blue gitu. Gak di Bali juga ada planet pak. Planet gadget. <guluh> <guluh> Sepurda ya udah itu, itu terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini. komen ya. kalau kalian punya keresahan juga tentang 2020. Bener dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang, yang mungkin sama bos, resonansinya dengan iya, kita bosen gitu kan denger e, berita covid denger apa ya jadi kombusur ngomong selalu trending e, denger percakapan yang tidak berfaedah tetangga kalian ya ya mungkin kan e, lebih tetangga, baik, pokoknya lebih baik kita daripada ngomongin orang yang ada di, di contohnya tetangga kalian yang di pinggir jalan itu iya. Stephanie Hafdan, saya Gus Chris Undur diri dari hadapan Anda Terima Yoi. kasih, selamat malam dan sampai jumpa Love See you it. next time